Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pecinta film Roma Irama kali ini Akan hadir sinopsis cinta segitiga Roma Irama Relakan Cinta Sejati Inilah dia Roma Irama dalam film drama klasik Cinta 'Berikut yang dirilis tahun 1983. Dipanggil Pak Direktur sebentar. tersebut: skala gambarnya coba diperiksa kembali. Baik, Pak. Berkat kegigihan dan perjuangan panjang Roma Irama, berhasil menjadi musisi ternama di kota kelahirannya sedangkan Dendi yang diperankan oleh Elmanik kakak Roma kini menjadi insinyur yang paling banyak dicari untuk proyek besar dengan ayah eh, syukurlah dan di tengah karirnya yang melecit kebahagiaan Roma bertambah dengan kehadiran sang kekasih yang diperankan oleh itu akan Rika. lebih baik buat kita Rika. Meski demikian, Roma dan Rika memilih menyembunyikan hubungan ini dari keluarga mereka. Suatu hari, Haji Hadi yang diperankan oleh Aidi Mawar, ayahanda Roma, datang menemui Haji Alwi yang diperankan oleh Alwi As untuk membicarakan lamaran anak-anak mereka. Haji, ingat aku siapa anakmu yang suka memakai pita besar itu namanya? Orika oh, oh. baru lulus sekolahnya Pak pagi. Oh. Namun, alangkah terkejutnya Rika saat mengetahui bahwa Dendilah yang akan melamar dirinya. Roma yang saat itu berada di luar kota tidak bisa berbuat banyak setelah mendengar kabar ini. Jadi, dia akan meluruskan ke mana sekarang? Dia mengambil kursus menjahit. Oh. Saya pikir itulah yang sebaiknya supaya dia memiliki. Ketua. Rika tidak ingin menghancurkan hati Dendi dan ayahnya. Meskipun kisah cintanya bersama Rika harus kandas. Keterampilannya khusus. Ya, begitulah maksudnya. <laughs> Mampir dulu, Pak Ji. Uh, insya Allah, lain hari. <laughs> Asal. Tak berhenti sampai di situ, derita Roma bertambah saat ia harus kehilangan penglihatannya. Stop! Mampukah Roma menghadapi berbagai kemelut yang terjadi di hidupnya? Apakah dia dan Rika ditakdirkan bersama? Dia akan mencapai surganya Allah. Oh ya, kalau aku yang buta bagaimana? Aku tetap mencintaimu, asal jangan hatimu yang buta.